Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedang istirahat nih kebetulan eh, barusan habis roasting kopi untuk minum sendiri. Ini kopinya nih, harum. Tadi roasting ini ya untuk minuman pribadi sehari-hari. Dan ini yang sudah jadi, kalau ini udah di roasting lumayan lama. Karena kalau dadakan kurang begitu enak. Harus disimpan dulu minimal satu hari baru enak. Sudah, Ya siap. sudah, sekalian bersyukur, saya masih kuat untuk minum kopi dan masih diberikan kenikmatan untuk minum kopi hitam. Apapun yang kita makan, dan apapun yang kita minum, itu membuat kita kuat, membuat kita sehat. Tetapi dalam suatu waktu, lama-kelamaan, atau bagi orang-orang tertentu, apa yang kita makan Dan apa yang kita minum Itu lama-lama menjadi racun juga bagi tubuh Untuk orang-orang tertentu Misalkan kopi itu Apalagi kopi hitam Itu Bukan menjadi manfaat bagi dirinya Justru menjadi madorot Daging kambing misalnya Bagi seseorang Itu bukan menjadi manfaat Tapi justru menjadi madorot juga Nah kali ini kita akan berbicara Apa yang mesti kita lakukan Agar apa yang kita makan Dan apa yang kita minum Menjadi manfaat bagi tubuh kita Bukan menjadi racun bagi tubuh kita Saksikan terus Terus sekalian Agar apa yang kita makan dan yang kita minum itu tidak menjadi racun bagi tubuh kita. Yang pertama adalah yang umum biasa dianjurkan yaitu berdoa. Berdoa sebelum makan apapun, sebelum minum apapun. Sesuai dengan ajaran kita kalau Islam sebelum makan Allah mabarit nafi marojak dan Atau mau minum apapun. Minimal kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang dari dulu sudah pernah diajarkan. Dari kita waktu kecil juga sudah diajarkan. Sebelum makan atau sebelum minum minimal Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Nah kemudian yang kedua. Meminta kepada Allah apa yang kita makan dan apa yang kita minum menjadi masalah bagi tubuh kita. Bukan menjadi madarat. Contohnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga apa yang saya minum ini atau apa yang saya makan menjadi manfaat bagi tubuh saya, jangan menjadikan madorot bagi tubuh saya. Ah, kalau seperti itu, setiap kali kita makan, setiap kali kita minum, niscaya Allah juga tidak akan memberi penyakit kepada. Tetapi, apa yang biasa kita lakukan sekarang selama ini justru kita melakukan seperti tadi itu dikala kita sudah sakit, dikala apapun sudah bermasalah bagi tubuh kita. Banyak orang yang sudah bermasalah makan kambing, misalnya. Suatu ketika dia ingin sekali makan kambing, lalu dia berkata begini, Udah ya, lah lahulah saja, semoga saja jadi obat bagi tubuh saya." Jadi dikala dia sudah bermasalah dengan makanan tadi, baru dia bertekad seperti itu. Coba kalau ketika kita masih belum ada pantangan, ketika kita masih sehat, apapun masih kita makan, kita senantiasa meminta kepada Allah, semoga apa yang saya makan, apa yang saya minum, itu menjadi maslahat bagi tubuh saya. Bukan menjadi racun atau menjadi mandorat bagi tubuh saya. Jika dari awal kita masih kita sehat Masih belum ada masalah seperti itu Bisa lain persoalan nah, itu yang kedua Yang kedua adalah Menguatkan doa yang pertama yaitu Memohon kepada Allah Untuk menjadikan makanan yang kita makan Dan minuman yang kita minum itu Menjadi manfaat Bagi tubuh saya Kemudian yang ketiga senantiasa kita bersyukur Setiap setelah makan yang kita inginkan setelah, setiap setelah minum yang kita inginkan itu kan nikmat saya minum kopi apalagi sambil ngerokok, oh, itu nikmatnya luar biasa tak kalah tiap sedotan misalkan Alhamdulillah masih diberi kenikmatan bagi orang lain mungkin ini sudah tidak nikmat lagi, tapi bagi saya ini masih suatu kenikmatan puji syukur kepada Allah karena kita masih diberi kenikmatan. Di kala kita, setiap makan, minum, kita mendapatkan kenikmatan, kita senantiasa bersyukur, niscaya Allah juga akan lain penilaiannya kepada kita. Tentunya kita akan senantiasa terus diberi kesehatan. Jadi kesimpulannya, yang pertama adalah berdoa, yang kedua, kuatkan doa dengan niat kita di dalam hati kita, Kalau karena doa itu bahasa Arab. Karena doa itu bahasa Arab, mungkin kita tidak mengerti, tapi yang kedua ini, kuatkan saja dengan bahasa yang kita ngerti. Kemudian yang ketiga, bersyukur. Begitu dapat kenikmatan tentang minum kopi, tentang minum jus, kita langsung mengucap Alhamdulillah. Karena kita masih diberikan kekuatan untuk menikmati karunia Allah minuman ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.